Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel anak embong Terima kasih buat sahabat yang sudah mampir ke video ini Semoga sehat selalu dan berbahagia ya teman-teman ya Video kali ini saya akan buatkan untuk sahabat-sahabat semua Yang masih pemula dan mungkin belum tahu bagaimana Caranya membuat subtitle pada video, colek-colek buat sahabat saya, Bang Maier, eh, Bang Maier Channel, ya, Bang Mair Channel, dan juga Mahakamas Entertainment dan Seno TV Channel. Ya, teman-teman eh, perlu mengetahui bahwa eh, jangkauan video kita akan menjadi lebih luas apabila video-video yang kita upload memiliki subtitle atau uh, trans, translation ya mempunyai arti tuh yang misalnya kalau diputar videonya ada artinya karena uh, tidak semua penonton dari video-video kita tentunya berasal dari negara yang sama dan dengan bahasa yang sama dengan teman-teman menyediakan subtitle tentunya lebih banyak yang dapat menikmati sajian-sajian yang ada di konten teman-teman, mau kontennya apapun kalau ada translationnya pastinya nantinya penggemar atau subscriber channel tersebut tidak hanya berasal dari negara asal si pemilik channel gitu loh kita harus menyadari bahwasannya di luar sana juga banyak Eh, mungkin yang ingin ingin menonton video kita, tapi setelah diklik ternyata tidak ada eh, translationnya ataupun subtitlenya, akhirnya dia batal menonton. Untuk itu, eh, buat teman-teman yang belum tahu cara membuat subtitle, nih saya kasih tahu caranya di video ini. Terima kasih sudah mampir di channel anak Embong. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah uh, mensubscribe channel anak embong ini. Kita lanjutkan saja langsung ke monitor ya teman-teman ya. Di sini saya akan langsung ke channel saya ya. Untuk menunjukkan kepada teman-teman Bagaimana cara membuat Subtitle Hal pertama yang Harus teman-teman eh, Lakukan untuk membuat Subtitle Adalah Yaitu teman-teman harus Memperhatikan dulu Ya Pada settingan detail Dari video yang teman-teman upload Sekarang Saya sudah ada di Studio, ya Di dashboard studio dari channel Anak Embong Nah, pada bagian konten ini Ya, teman-teman klik Dan eh, Kita lihat detail videonya dengan Mengarahkan kursor pada Pada ini ya Logo bergambar pen, Bergambar pensil ini ya Teman-teman ya Buat teman-teman yang menggunakan eh, Handphone Ya Uh, Silahkan teman-teman Masuk dari Chrome ya Teman-teman ya Lalu kita klik di sini Ya Dan Pada settingan ya Pastikan teman-teman pada bahasa Videonya Sudah Teman-teman tentukan ya Misalnya teman-teman itu uh, Orang Indonesia Jadi bahasa videonya adalah Bahasa Indonesia, dan di bahasa judulnya, ya, bahasa deskripsi, sorry, dan pada bahasa judul dan deskripsi, ya, teman-teman juga tentukan bahasa kitanya, ya, bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman e, dari Malaysia, tentunya bahasa indonesia harus ditentukan. Bahasa Indonesia dan Bahasa judul dan deskripsinya juga Bahasa Malaysia Sorry Jika teman-teman eh, Misalnya Orang Malaysia ya Negaranya Malaysia Di bahasa videonya juga di setting Bahasa Malaysia ya Dan bahasa judul Bahasa judul dan deskripsinya Juga bahasa Malaysia Aduh saya belepotan ya Oke okay. Lalu setelah itu teman-teman simpan. Nah ya setelah disimpan teman-teman silahkan klik pada bagian subtitle ini. Nah ya maka akan muncul pada bagian subtitle video ini bahasa yang sudah kita Setting bahasa video adalah bahasa Indonesia. Lalu kita langsung ke kanan ada Salin dan Edit. Langsung saja kita klik di Salin dan Edit ini ya teman-teman ya. Nah ada pesan Timpat Track. Tindakan ini akan menggantikan draft Indonesia Anda yang sudah ada. Lalu langsung saja dilanjutkan. Nah, di sini langsung uh, terekam ya, secara otomatis oleh YouTube ya. Nah, namun di sini, teman-teman ya perlu ada pengecekan ulang karena uh, di sini biasanya ada kata-kata yang uh, diterjemahkan oleh YouTube, namun tidak pas. Itu terkait dengan mungkin. Pelafasan dari kata-kata kita atau ucapan kita yang eh, tidak jelas terdengar Ataupun kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dikenali oleh Youtube ya Nah tapi sih kalau saya biasanya ini saya biarkan saja dulu Untuk mempersingkat waktu ya Jadi saya lebih memilih untuk memberikan Uh, subtitle ke semua video dulu. Jika semuanya sudah ada subtitlenya, baru nanti di saat saya ada luang waktu, baru saya akan cek kembali teks-teks yang ada di sini ya, untuk memperbaikinya. Nah, ya. Jadi kita abaikan dulu untuk memeriksa kata-kata yang salah di sini ya. Memang kadang-kadang ada yang ngaco ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting uh, YouTube sudah merekod bahwasanya video ini mengandung subtitle Sehingga saat itu juga eh, Dengan bertambahnya subtitle pada video kita Youtube akan langsung eh, Mempublish dan mempromosikan video-video eh, kita Dengan jangkauan yang lebih luas tentunya Baik Kita langsung saja publikasikan Ya Nah jika sudah seperti ini maka akan muncul subtitle video yang baru ya nah draftnya ini masih ada nah ini yang sudah yang sudah ter ini terpublish yang sudah diedit ya kita lihat ya nah dia akan menjadi seperti ini ya sudah terpisah-pisah disesuaikan dengan timingnya teman-teman Ya, Oke, nah di sini ya sudah Sudah sesuai nih ya Dengan timingnya, baik Lalu kita publikasikan saja lagi Nah, jika sudah begitu Kita bisa tambahkan bahasa Biasanya sih Ya, hanya akan Menambahkan satu bahasa lagi yaitu Inggris saja Karena ini, bahasa Inggris ini Adalah bahasa universal dan walaupun kita menyadari banyak juga orang di luar sana yang tidak bisa bahasa Inggris misalnya orang Thailand tidak bisa bahasa Inggris banyak, orang Cina yang tidak bahasa Inggris, eh, yang tidak bisa bahasa Inggris banyak juga ya, teman-teman ya. Namun jika teman-teman ingin menambahkan bahasa-bahasa lain ya, teman-teman bisa tambahkan saja di bahasa ini ada banyak pilihan ya. Tapi di sini saya akan menambahkan bahasa Inggris saja karena Biar videonya lebih singkat ya Jadi saya hanya menambahkan satu bahasa Lalu kita klik di tambahkan Setelah itu kita langsung ke sini Terjemahkan otomatis nah. nah sini juga langsung otomatis Ada subtitlenya dalam bahasa inggris Sesuai dengan timenya Ya Nah itu ya teman-teman ya Nah Oke, lalu kita publikasikan saja. Sudah punya deh, kita subtitle bahasa Inggris. Nah, terserah teman-teman lah mau tambah bahasa apapun di sini ya, dan teman-teman bisa lihat negara mana yang menjadi target teman-teman ya, yang akan teman-teman tambahkan bahasanya. Nah, lalu selanjutnya kita hanya tinggal mengedit lagi menambahkan uh, subtitle pada judul dan dan deskripsinya ya. Ini harus manual kita lakukan. Kita klik tambahkan. Nah, di sini muncul judul dan deskripsi yang masih dalam bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, biasanya saya memerlukan Google Translate. Saya tambahkan tab dulu. Lalu saya ketik translate. Nah, saya akan posisikan Indonesia ditranslate ke Inggris. Saya kembali ke YouTube Studio dan saya akan copy pada bagian judul ini. Ya. Kita saya blok ya. Lalu pada keyboard saya akan tekan Ctrl C dan saya kembali ke tab Google Translate dan saya klik pada bagian bahasa Indonesia, dan saya tekan Ctrl V pada keyboard, dan ini ya, langsung ada translate-nya. Ya. Nah, di sini ada yang tidak tertranslate dan masa sih ya, ditunjuk jadi hakim. Pura-pura gila. Hmm. Abu Nawas pura-pura gila nggak bisa diartikan dalam bahasa Inggris loh, bahasa sih nah, di sini ya deteksi bahasa ya sama juga. Jadi pura-pura gila ini apa? Pura-pura, pura-pura kok dia nggak mau ya? Coba kita kasih ini. Ah, rupanya dia harus ada kata sambungnya baru ada artinya ya. Jadi harus tepat ya, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan uh, translate baru kita klik di sini saja ya, salin terjemahan. Dan kita kembali ke subtitle dan pada bagian terjemahan di sini kita klik saja ya. Dan klik kanan pada mouse lalu kita klik di paste. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu untuk deskripsinya juga kita blok saja. Lalu klik kanan. Copy ya, teman-teman. Kita ke Google Terjemahan lagi. Dan kita pastekan di sini. Nah, nah di sini tadi ada yang kita ini ya, teman-teman kita kasih strip Pura. Oh, oh. Jadi judulnya ini tadi kan sudah kita perbaiki ya. Jadi nanti kita ambil ya. Kita ambil dari yang sudah ditransfer tadi. Ini kita copy saja. Lalu kita kembali ke subtitle dan di deskripsi ini ya kita kontrol V pada keyboard. Nah ini judulnya kita ambil di sini. Nah kita paste kan di sini. Ya. Nah, udah jadi deh. Lalu kita publikasikan. Nah, jika kita sudah punya uh, subtitle di sini, maka apabila uh, video kita itu ditonton oleh orang luar negeri, ya, maka judul yang keluar itu enggak dalam bahasa Indonesia lagi. Ya, dia sudah otomatis dalam berbahasa Inggris, membuat subtitle. Uh, di video youtube teman-teman itu Tidak sesulit dulu Yang bikin repot Memakan waktu kita Ya teman-teman Baiklah teman-teman uh, Jadi Begitu ya uh, Tutorial singkat saya Dan tentunya Sangat mudah kan teman-teman lihat tadi Untuk membuat Subtitle pada video-video kita dan pastikan video-video teman-teman semuanya ada subtitlenya Sehingga jangkauannya semakin luas Dan tentunya buat channel-channel teman-teman eh, yang sudah monetisasi Tentunya akan lebih menguntungkan dalam segi pendapatan Jika video-video teman-teman juga dapat dinikmati oleh penonton-penonton dari luar negeri Akhirnya saya pamit undur diri Jangan lupa tinggalkan komentar dan saran-saran untuk saya ke depannya dalam memperbaiki channel Anak Embong ini. Wabilahi Taufiq Walidya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.